utawi malaikat maringi tanah kita mutlakon kelan, mutlak aku arab arab sebenin ketika onok pertanyaan mukarnakir ikut allah mulang neng hujjah kita maksudé dilate Yusuf itu dan kumko yang tes akhirat mulai nih Wong Hafid mesti warga saja saja Quran mesti warga oleh disiksa atau tidak kok neng tapi masalahnya sebenarnya gue <laughs> Hafid masyarakat itu mesti Hafid pangeran masyarakat itu furun lah no Hafid sing nah, paling <tong careers> <mile> tarawang <maka> a, <maka> wam, <problemsAssistant★>. kok <makapeselet> Oh, susu susu ipan. <laughs> <Apa? Detachment -ne. laughs> <laughs> <Wow, laughs> ya, sakjane wong apal Quran itu iku menumpuk raka, merga Quran ora wani ngobong ati, Jadi dadi dokumen Quran. Masalahe itu menlu dites meneh. Apa? Dites tes meneh. Lah, jane kak penting setor saiki, setor itu nak nganti setor, terus yang ngetes itu malik, yang ngeratau guyu malik-malik itu malik-malik itu guyu yang ngetes di Ridwan itu enak, senyam senyum senyum enteng yang ngetes itu malik-malik itu parah sampai kanji nabi-nabi rokok, bikin berson rokok itu diorang guyu sampai diamuk Jibril, untung tahu mana Jibril ketuanya ayo guyu maksudnya Rumah samui Sopo, ikut kekasihnya pengiran. Akhirnya, guyu pisang guyu. Masih gak beda tadi dah, ih pisang toh. itu gua ingetin disentak Jibril. <laughs> Mangkal Jibril, memang masih operasi guyu. Ini ambek ambil kekasih pengiran. Eh, guyu, guyu. <laughs> eh, kan, guys? Hebat, hebat, hebat. Nah, ini pun, nah, ini bisa alis, ya, Ummban. Semen... malikat malik. Jorong, rokok tak tes wo wari meriang kan? Tesani yasin kaboko, apa surat suarok si puwede wede waduh, suaripet kan? Woi fakihinu fahaminin, fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu fakihinu tes fakihinu fakihinu fakihinu Nah ini saiki, latih saiki kau Imam Ahmad, Imam itu nggak bergihat, Imam Syafi'i nggak bergiatis, dokulinos terpengirian orang ini orderan, kau, nggak gulaannya, nah ini nggak gulaannya, terus mau noda paham, terus mau coba situ-situ, tapi warokal dari biati ilmu al qur'ing kekuasaan ini, terus iku kobar mukodam al qur'ing itu, tak muakhir, waling, nah jangan kau bayang Sali golo ya, no, sali setor ngarepe malikat malik. Golo bengno setor ngarepe malikat. Ngarepe pengerani saya enak lah, pengeran api. Ini malaikat yang ngegresong buju dengan ribet kan? Askinu huna, askinu nggak tempat siro huna engkoro nisa. Sing tawo bokawin, min haisu sakantum mewuj tiku. Watasito asidam, askinu huna, min haisu sakantum mewuj Ri wong si telah, ri wong Wala tuh do ruhuna ditu dayiku alihinna. Jadi kira-kira, misalnya manseng maknane nafi, man utai sopo dayo man. Ikut Allah dia soin illa ilah. berarti man ella ahada. Waman azzaum mimman mana cita wa citabu ayat karofihasmu. Ella ahata azlamu mimman mana amasa citabu. Kata sami kalian Waman azzaum mimman kata masyahe datan tahu minyak buah. Kue cor apa lah kemungkinan lali gue ku kecil. Kulonate store, kue kulonate ini kita hadusin yang kulonate mau jok Quran nggak model ngono, mulai recep ruah poson berhak tiga bulan. Jadi nak rafahmi tak baleni, nah, lali udah tak balen. Gimana gue persiapan store be, ini malaikat malaikat. Angkau kan gak abrak, ah, simak ane laris tapi kue cara wangawam tuh tuh. Jajal di simak hafid. Ini merekong, bang. Bang, woi, woi, iya, Iman, ini saku yang guri-guri netok jelas pertama woi, woi. Sehingga yang tunggu ini waktu. Woi, Cukup-cukup, woi. Cukup-cukup, woi. Cukup-cukup, woi. Woi, woi. Cukup-cukup, woi. Woi, woi. Cukup-cukup, warang gure-gure laki li ulil alba di sik Qur'an niku tau turun musak kalimat dol dol ora Jadi di sak mulai nak ada pertanyaan, men kita kok Imam Alaikar Malik. Di Qur'an sing sak kalimat? Iyo no. mereka Meriko sahabat lugu-lugu. Wa qulu washrabu hatta yadabbayyana lakum al-khaitul abyadu min al aswad. Dudu di se waqaf kue oleh mangan nak poso asal buat delok benang merah ambek benang benang putih ambek hitam itu urung jelas jadi sahabat ini kan rana listrik jadi pintu itu dikeli benang putih ambek benang hitam ya wis misalnya tapi sahabat terakhir rokokan coba yang bayangkan rokokan sahabat itu anggar jam terlalu nudelok kok orang ketok berarti oleh mangan dudeloknya kok orang ketok oleh mangan barang kok mulai lamat-lamat ketok di sing puteh di sing ngireng. Lagi gak makan, jadi di sini ukuran msah itu orang duit-duit, apa? Jelok, apa? Benang. Lah ada soal-soal yang berkata, benang ini cewilih, benar-benar ketorok-ketorok. <imera> benang cewili, cewilih, apa? Kalau keubetri sepamanya kan gampang ketorok. Benang goni misal, Wah, ini yakin orang modern, sihak ahli mesti. Maksudnya koko. Paham Paham ya? Akhirnya Jebrel itu bingung cara Jawa ini. Itu iya, matum-matum kok ada ditinggannya itu. Itu salah paham itu maksudnya orang, -orang. Benang putih itu fajar sote, benang ireng itu fajar khalidih, putul layl. Jadi, al-khaitul aswat baroton anil lel, wal-abyad baroton anil fajri. Maksudnya jibril ngono. Tapi jibril kemuni minal fajri akhirnya, lel. aku ada yang muni ngonotak. Oh, Jibril ke langit, tapi itu medon mau menikmina al-fajr <laughs> <laughs> Lalu, karena gue testin, satu-satu nekor Qur'an, sing turun mau kalimat Yang mau ngonok, nah terus jelas nah, itu sahabat, lah yang mau udah no jelas <laughs> <laughs> Aduh, ribet Kalau anak-anak sendiri ribet, ya biasa, suhabat, ya ribet Ya, biasa, wae wakak, biasa <laughs> Tapi misalnya apa alam Quraniku ngono, ikuluar biasa. mau waqulu hatta nalaku itu labia duminal khitil aswat semua itu tilka Semua itu aturan aturan. Pangeran, hututku batas, yang tinggal sini batas udah boleh dilalui, dilalui, oh wapal, sedangkan nangan, anda insikaf, filkopi, sibuk kota, wah, aman, ahsanu minawal, tuh keren, Ketika kamu ketemu pangeran dengan hatimu ya, semua, waktu hawa, lady, dah, sah ma, waktu akar, obtuca, sama orang-orang, cerita nabi, tiba roh pangeran. Nak nabi Muhammad urati baru pengiran minggunya urati baru ning akhirat Sehingga ketika nabi ting akhirat Ike di hak syafaat mukurau nojilitan nabi Uti berno pengiran mawat te akarob Wa ma wala nabi uti camin raba kaltin nang pengiran Kola kungan nang Sehingga ketika neng mahsar ibu nabi tetep tiga ihak pengiran Ya Muhammad ilfaq roh sakwa saltu toh wasfa tu syafa Muhammad ke kekasihku ke jalu opoko Wong neng akhirat ke isya suci Mesthi kan koyo kowe kan nang wis kan mangkal duha mangkel subuh itu. mana kan wis suwarga iku abot. Nggo nganggep suwarga iku kan kowe ngempet rasina wis suwi. Akhire suwarga ben nang loni beta. Terus koyo subuhmu mulai dhisik mbok anggap problem. Kowe enak nang suwarga ora ana subuh kan ono kelakuan nang ngono. Mergo suwarga ora ono Tapi kaji Nabi iku betos neng masar koyo ngono iki dak salat. Ampe pangeran ngirimat kok sujud. Masyur terus, ya muhammad irfak roh sak wasaltu'ta wasfak tushafak Nah ya, itu terus kita yang sebagai umatnya tetap ngaji Mawad da'aka robuka wa magolati sodakawahul alim ketika Allah panjang nabi nabiku figur sehingga bakal dibarno pangeran. Jadi ora uradibaro fi dunia uradibarno fil lahir koyok kalimat tauhid Kalimat tauhid itu zaman yang dunia nyelamat na kwe songkos status kafir dan akhirat kalimat tauhid jenyalamat no status min ahlin nah na status kafir nah kafir itu akhirat status sing dadjak Nah nak kalimattem iku bener kalimat iku bener-bener munjiah fi dunya wa fil akhirat. Da bi masallah yen eh, nak taukhitem muk lipstick nang lisan tok kuwi suwe lafadzno iku ra isa. Di tes pengiran ayo munilailailh ora isa. Di bre kliru ilal fulus illah wah ngeri. <tuh> <tuh> iku wis sampe ngene kuwi tesan terakhir di tes menah men. Sujud yo ya, ngono nak sujud temen ning dunya ikhlas dikon pengiran ayo sujud. Sujud isa normal. Tai nak sujud temi kurata wo ikhlas, itu wai tao ila sujudi fala ya stati un tita sujud kai tiap tiapa pengini jengkal, tiapa pengini jengkal, wai tao ila sujudi fala ya stati un mampu manuk lo suwon bofi roka dari keku tuta tahu sujud sing ikhlas, ya sujud sing ikhlas, ya sujat sing ikhlas, aku aku, ikhlas, ya aku sing ya sujat sing ikhlas, ya sujat sing fanatik Imam sih benar. kalau nak Imam sih benar. Kadang-kadang lahirkan keangkuan Aku gue makmu nambah bahmu nambah sing sempurna, misalnya ambil habib sing alim alam sing sempurna. Akhirnya nana mau makmum ngomong sing salat bekwato be ngancing nolambi itu. Nanti musalam salah Paham ya? Imam itu seratus jelas. Tapi itu kadang-kadang Makmum seperti ini menjadikan kita ndak angkuh. Lo berapa lemak ngomong cara fakih ujasa rasah. Karena tiba di perjalanan Jibja, mandek dengan tengah perjalanan. Sholat Juma, ah. bro sholat. Sholat Juma ah itu, jumlahnya jum wong pulau. Iya, itu mau coklat. Kayu kayak wong kelahiran. Uh, perjuangan ini, uh, wong cekiling. Sangking aneh uh, nih. Wih, ya kan? Dua pulau ini akhirnya itu. Wah, uh, jelas, cara kek, rasa. Wah, nanya, wajur lemak. Nah, jorof tapi tak angan-angan. Laiyo ngaku sing manusawai, coro ropong ini kira tak tompau rahmen tolong. Uh, perjuangan ini ngono ngomong, fatihah. Apa punya pengheran sing rohman rohi? Mesti rahmen tolong, orang nompoh itu mesti rahmen Senajan tuh rasa, tapi ramen tolong, tetap ditompok. Saat agih kan moco sekangilah nih Tapi aku rakok ngesahno nora, aku darah ini pengheran sing ngesah nah, pangeran kan berak aja, pangeran kok. Tapi muni rasalah, anak pengheran nisah, tapi opo. Itu juga lagi ini lho. Kau ide duluor nakal, amen boros ngentak nado be. Terus kau mendingnya ini, Pak rasa sangoni nih, Bu rasa sangoni ya, kakakku nakal, adikku nakal, ikut solem. Tapi seorang ibu tetap nyangoni mujernya anak. Padahal sayangi ya Allah neng umat, lu sayangi bang boh neng anak. Nanti kau ke rasa kefekin teman-teman, eh tak cara bicara fekin, gak sah. Nanti kau cuma bicara Allah, mungkin rasa Allah kok mending bicara Allah. <tuh>. Jadi aku yang mendingnya, kelas andriku luar, Melok meluk kelautan jupja. Iya ada jumat, iya ada kus kulur. Dinan gak gak ada. wa, wa kalimati. wa wa ada data kalimati Subhanallah Ada data kalimati Subhanallah data kalimati Subhanallah Ada